Sejak 2007, Tangan Pengharapan hadir dengan visi mewujudkan generasi dan masyarakat yang beriman, cerdas, dan berkarakter untuk mensejahterakan bangsa. Kami menjangkau daerah pedalaman Indonesia untuk membantu setiap orang menemukan potensi diri mereka dan mengeluarkan mereka dari kemiskinan dengan memberikan solusi praktis dan saat ini Tangan Pengharapan sudah mendidik lebih dari 10.000 anak di pedalaman di 85 titik di seluruh Indonesia mulai dari Nias hingga Papua dalam pemberian makanan bergizi dan pendidikan secara gratis Kami bergerak dalam empat program utama Pendidikan dengan visi melahirkan seribu pemimpin, tangan pengharapan mendirikan sekolah berasrama di 10 titik di Indonesia. Mereka adalah anak-anak berprestasi yang berasal dari keluarga yang tidak mampu, yatim piatu, dan memiliki karakter yang baik, serta memiliki jiwa seorang pemimpin. Mendapatkan beasiswa penuh hingga perguruan tinggi. Untuk mengatasi tingginya angka putus sekolah akibat sekolah yang tutup, dan tidak adanya guru yang mengajar mendorong tangan pengharapan membuka Feeding and Learning Center dengan memberikan pendidikan gratis, makanan bergizi, serta mengirimkan guru pedalaman ke pelosok-pelosok Indonesia yang sulit dijangkau. Pemberdayaan Dengan tujuan mengeluarkan masyarakat yang ada di pedalaman dari kemiskinan, kami melatih mereka supaya mampu untuk mengembangkan potensi sumber daya alam di bidang pertanian, peternakan, peningkatan hasil tani, sampai pada pembuatan water tank untuk mengatasi kekeringan. Mobile Clinic merupakan sebuah pelayanan kesehatan yang diberikan secara gratis bagi masyarakat di Pulau Timor, Nusa Tenggara Timur. Mobile Clinic menjangkau pelosok desa setiap dua kali dalam seminggu dengan kondisi medan yang sulit dan jauh dari fasilitas medis. Peduli sesama Dengan tujuan menolong mereka keluar dari kemiskinan, tangan pengharapan memberikan bantuan modal usaha dan pelatihan keterampilan bagi masyarakat tidak mampu di berbagai titik di Deja Bodetabek agar mereka bisa mendapatkan peluang untuk hidup yang lebih baik. ...melalui program Peduli Sesama. Peduli Sesama, bangkit. Peduli Sesama juga menyalurkan bantuan... ...bagi para korban yang terdampak bencana alam... Di Indonesia, tangan pengharapan, helping people live a better life.